Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini pemimpin akan menyuguhkan kabar spesial dan info-info terbaru yang tentunya kita dapatkan dari idola kesengan kita Untuk mengawali perjumpaan di malam hari ini pastinya kita sudah mendapatkan kejutan vitamin lewat channel youtube Leslar Entertainment ya Masya Allah kita melihat kebahagiaan dari Leslar Family Kelakuan bapak, emak, sama anak memang semuanya lawak semua nih persahabat ya Kita lihat tuh main motor bareng, Masya Allah keluarga bahagia Dan tentu kelakuannya selalu membuat kita ketawa ngakak banget ya Antara Lesti, Bilar, dan Abang El Aduh ini cute banget nih keluarga yang sangat bahagia momen ini pun diunggah kembali oleh akun Les si komik persahabat ya banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan dari akun yayan underscore mengatakan gak ada lawan sih gemes banget abang lagi bandingin ban sepedanya yang lebih kecil dari ban motor papap katanya tuh dan kita lihat juga komentar selanjutnya Diberikan dari akun Instagram Revalia Salsabila Putri Mengatakan, tapi salva pot abang Lihat ban papapnya, terus Lihat bannya sendiri, gemes banget Tuh, inilah Cute-nya keluarga Leslar Yang selalu bikin happy banget ya Dan kita lihat juga komentar selanjutnya Dari akun Faradila 94 mengatakan Masya Allah, benar-benar Keluarga idaman dan Inspirasi Tasbih salvo ke abang, kalau bisa ngomong nanti pasti abang minta ban sepedanya diganti kayak punya papa Masya Allah banget ya semuanya Salvo -nya dengan abang Fatih Ini sih kebahagiaan yang kita rasakan dan yang kita dapatkan Kemudian persahabat disimak juga masih momen spesial cute di vlognya Lesnar Entertainment Inilah kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia dengan kegesrekan, dengan keromantisan dan kekuitan Leslar Masya Allah banget ya Ini pasangan yang benar-benar satu frekuensi Inilah yang disebut pasangan the best dan pasangan yang sangat luar biasa Kita lihat juga persahabat ya Komentar yang diberikan oleh Leslar Lovers Dari akun Instagram Erna Patrai mengatakan, "Gak ada bosen-bosennya lihat keluarga ini, les larku. Wow, masya Allah banget ya. Emang gak ada bosennya melihat pasangan gesrek ini, Lesti dan Bilal selalu bikin bahagia. Selanjutnya juga, persahabat, ya, kita lihat ini ada info untuk semuanya mengenai jadwal voting serempak." Ronde pertama persahabat ya, dimulai pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Ronde kedua, itu dimulai pukul 22.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Gunakan akun baru, beli koin Rp16.000. Kita lihat juga slide berikutnya. Segera beli koin persahabat ya, dan tentunya pendapatan. Klik koin dan pendapatan, ingat untuk menggunakan akun baru karena ada bonus pembelian koin. Tuh, diusahakan akun baru di persahabat. Kita lihat juga, pilih 35 ribu. dari pembelian 35 ribu, akan mendapatkan 200 koin, lalu segera gunakan untuk vote serempak sesuai jadwal. Pilih Google Wallet. Ingat untuk menggunakan akun baru karena ada bonus pembelian koin kalian harus pilih Google Wallet nih persahabat. Kita lihat juga selanjutnya pilih metode bayar. Kalian bebas membayar menggunakan pulsa Telkomsel, GoPay, Ovo, SofiPay dan lain-lain sebagainya persahabat ya. Dan kita lihat juga berikutnya pilih Telkomsel jika kalian membeli koin dengan pulsa Telkomsel klik tuh persahabat. Jika kalian membeli koin dengan pulsa Telkomsel klik kalian harus pilih Telkomsel dan kita lihat juga persahabat berikutnya pilih gopay pilih gopay jika kalian membeli dengan koin gopay dan langsung klik aja di persahabat selanjutnya koinmu telah terisi, ingat gunakan akun baru jika kalian ingin dapat bonus pembelian lalu segera gunakan voting itulah info dari L2W yang lebih lengkapnya langsung aja kalian cari instagram l 2 langsung aja ikuti langkah-langkahnya persahabat ya tetap semangat, tetap kita support yang terbaik untuk idola kita berikutnya juga persahabat ya kita mampir ke falling online sementara couple media of Dears Leslie dan Bilar masih berada di posisi kedua dengan perolehan voting 276.324 votes Sedangkan di posisi pertama itu masih Ranga Azob dan Heiko van der Vecken dengan perolehan votingnya 281.752 votes Tersemangat, jangan kendor Tetap optimis Tetap persahabat ya Kita semuanya harus selalu mensupport yang terbaik Dan kita lihat juga persahabat ya Info penting yang kita dapatkan Atas permintaan dari pihak sponsor Polling online ini dibuka hingga Tanggal 7 Agustus 2022 Kurang lebih satu minggu lagi Pemenang couple media of deals akan mendapatkan promosi iklan di area publik spesial hari kemerdekaan Dan ditayangkan mulai tanggal 16 sampai 22 Agustus 2022 Itulah info penting yang kita dapatkan Selanjutnya persahabat kita mampir ke unggahan warung Stik Simantan ya, Mengunggah momen kebersamaan Rizky Bilar dan Ali Syakib saat makan bareng Ini momen yang sangat luar biasa juga yang kita dapatkan dan kita salvok juga kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini. Lupa nama, ingat rasa. Wow, lupa nama, ingat rasa nih. Persahabat, ya, inilah kebahagiaan yang kita dapatkan kebersamaan antara Papa Bilar dan Ali Syakib. Kemudian, persahabat kita intim, fashionnya Bunda Lesti. Ya, jaket yang dipakai oleh Bunda Lesti saat bersilaturahmi ke tempatnya Alsat Ahmad. Jaket yang dipakai merek Burberry ini dibanderol 18.519.250 rupiah ini harganya bukan kaleng-kaleng ya. hampir mendekati angka 20 juta rupiah untuk harga jaket yang dipakai oleh Lesti berkah, barokah, dan selalu bahagia pastinya kemudian juga bersahabat ya, terakhir ini ada momen yang sangat luar biasa juga yang kita dapatkan dimana momen saat live Awal-awal di -awal ya, Lesti dan Bilar, ini saat BDKT itu persahabat Bukannya ikut nyanyi, Papa Bilar malah senyum-senyum ngeliatin dedek Lesti ke kejurah Ini momen cute banget ya, dan pastinya emak-emak waktu itu teriak-teriak di persahabatnya melihat live-nya Bunda Lesti bareng Papa Bilar Kita lihat juga di kolom komentar, ini banyak tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Sinta Leslat Saudi mengatakan flashback ah, pertama kali Leslat live bareng Katanya tuh ada juga tanggapan komentar berikutnya Diberikan dari akun Instagram Serianti 5376 Kenangan yang bikin baper Masya Allah banget ya warga Konoha pada baper semua nih Momen saat bunda lesi live pertama bareng Papa Pilar kita lihat juga persahabat ya, komentar selanjutnya dari aku Novita Watisusi. Ingat dong, karena dimulai malam itu kita selalu begadang untuk ngikutin Instagram mereka. Ataupun cidukan dari orang, masa-masa indah yang memporak porandakan jam tidur kita, tapi bikin kita bahagia. Emang bener banget ya, Masya Allah leslar, ini selalu bikin kita bahagia. Dan masih menunggu cidukan terbaru selanjutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi dan kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.